Pagi guys. Hai Hai Ikut kemana? <laughs> Udah sampai di Bandara Haneda. Lagi mau check in berangkat ke Indonesia. Di mana sayang? Tempat check in ya Ada di sana. Pintunya. mau check in, tapi orang banyak banget soalnya ini ya untuk perjalanan luar negeri tuh udah hampir dibuka semua, jadi orang-orang tuh udah mulai keluar negeri Cuman sendiri, aduh rasanya gimana gitu, harus ninggalin Shaco sendirian ya, tapi nggak ada pilihan lain sih, permintaan kerjaan soalnya guys rame agak sedih sih, beneran sedih guys, dia lagi check in jadi aku mau beli makanan dulu Sonicewa, udah selesai check in. Hehehe. Kamu lakuin <laughs> apa ya? <sorry>. Aku marah-marahin Mbaknya. <laughs> Mama. Ah, isunya Iki maska. Kamu gimana? jangan nangis 頼み<笑><笑><笑><笑><笑> <食べさせてあげてね>。<笑> Bye bye. Selamat. Selamat. Mama juga nangis. <laughs> Kenapa <sepatannya>. tu <laughs> Aku juga nangis loh. Soalnya selalu menemani dia, tapi sekarang enggak ada Etty di samping aku. Hmm. Sedih so, banget. Tapi ya. Masih, masih amai ya, soalnya yeah, ada mama Ya, yeah, semangat! Lagi kita menunjukku tembok deki Jadi kita mau napaku, Edi Tapi dari di bawah ya Jadi juga pasti dia Hari ini hari Minggu Tapi gak ada banyak orang Supi ya Guys, kayak ngerasa agak kesepian, guys. Ya, nggak ada ini, nggak ada cangkok. <laughs> Sebenarnya pengen ngajakin dia ke Indonesia juga, ya. Cuman mungkin waktunya masih belum tepat karena lagi hamil besar juga, kan? Tapi nggak apa-apa lah, biar aku cek kondisi dulu. Moga-moga aja sih dia juga nggak nggak kangen sama aku, ya. Nggak mungkin sih, pasti kangen sih, kayaknya nggak mungkin, nggak kangen ya. Aku aja udah mulai kangen. Kalau kalian, gimana kangen sama aku? Enggak lah ya, masih lebih kangen ke Shacho kan, <tawa>, tawa aku. Lagi nungguin ini, lagi nungguin boarding guys, 5 menit lagi nih pesawat, pesawat yang aku pakai itu, kayaknya lagi dibersin kali ya, lagi dicuci gitu, lagi masuk steam Steam pesawat, belum apa-apa udah ngerasa kesepian aku tanpa dia biasanya ada di samping aku kan Jadi Shacho tuh ya ngerasa, gimana ya, beda aja tuh, sepi Guys, kita lagi cari pesawat Evi. Soalnya banyak, banyak pesawat di sini. Ya tuh, kita bingung deh. Orang prioritasnya udah mau naik ya. Hey guys, berangkat. hari ini aku pakai baju merah jadi kalau untung dia bisa lihat aku ya tapi dari sini agak suka lihat ini tapi gak apa-apa kalau dia lihat aku oke okay lah situ situ situ nomor guys saking syaconya ini ya kangen sama aku itu sama mama nungguin di atas gokil makin semangat sekarang aku udah makin semangat bye bye dia nangis <laughs> emang sih Semua orang yang nunggu itu Sudi baby Sudi dia juga sudih. Aku juga sedih. Aku juga sedih tadi aku nangis loh. pesawat ini nya ditarik loh. Oh dia berangkat. Waktunya pas banget, nggak ada delay. Jadi ya udah berangkat. Sekarang dia tuh pesawatnya jarang kan? Tapi dari sini. Yuk mungkin masih ada waktu kan mereka kuriling-kuriling terus terbang kita nunggu sampai dia terbang ya